Di sini kita akan membahas tentang empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu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 yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Oke, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Four of Cup ataupun empat piala. Untuk zodiak yang pertama yang dapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Rezeki yang didapatkan oleh seorang Taurus di tahun 2021 secara mendadak adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Taurus yang dulunya pernah merasakan hubungan asmara yang sangat pahit di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2021 ini seorang Taurus akan diketemukan dengan seorang pasangan yang betul-betul menerima seorang Taurus dengan segala kekurangan Taurus. Dan di sini seorang pasangan akan melihat sebuah kebaikan yang diberikan oleh seorang Taurus di tahun 2021 kepada seorang pasangan. Dan disinilah dikategorikan bahwasanya seorang Taurus mendapatkan rezeki di dalam kategori hubungan asmara yang secara mendadak di tahun 2021. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... Knight of Cup secara umumnya Knight of Cup itu diartikan seorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan rezeki yang sangat mendadak tahun 2021 yaitu di dalam kategori hubungan asmara dengan mendapatkan pasangan yang menerima Taurus apa adanya dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun adalah seseorang yang merupakan sosok yang sangat berarti yang mempertemukan seorang Taurus bersama seorang pasangan di tahun 2021 yang berujung kebahagiaan dan untuk kartu kesimpulannya adalah the world secara umumnya the world itu diartikan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan kedua serta mendapatkan kesempatan lainnya dan jika kartu The World kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Taurus mendapat rezeki yang sangat mendadak di tahun 2020, yaitu di dalam kategori hubungan asmara bertemu dengan pasangan yang sangat menerima dan terus apa adanya dengan dukungan dari seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan The World di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kesempatan kedua di dalam kategori hubungan asmara, dan disinilah dikategorikan seorang Taurus mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan resmi mendadak di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di dalam kategori ini, seorang Libra mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 yang tidak pernah ia sangka-sangka dan tidak pernah ia duga-duga. Di sini digambarkan bahwasanya tawaran pekerjaan akan didapatkan oleh seorang Libra di tahun 2021 dengan jumlah yang sangat banyak dan di sini seorang Libra tidak pernah mengimpikannya digambarkan dengan seseorang yang menutup mata dan terbangun dari tidurnya. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Libra merasa bermimpi mendapatkan tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga-duga dan tidak pernah ia sangka-sangka dan di dalam kategori ini digambarkan bahwasanya seorang libra adalah sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 dengan mendapatkan banyak pekerjaan yang menunjang keuangan serta kehidupannya sangat bagus di tahun 2021 dan untuk sebuah energi yang ia dapatkan adalah King of one secara umumnya King of one itu diartikan seseorang yang usianya sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang orang tua Libra sendiri dan doa orang tua Libra sendiri kepada seorang Libra. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak di tahun 2021, yang sangat meninjang keuangan dan kehidupannya semakin bagus lagi dan seorang orang tua selalu mendoakan dan mensupport seorang Libra agar rezekinya bagus di tahun 2021. Dan the di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan kesempatan kedua di dalam kategori suatu pekerjaan di mana seorang Libra harus fokus dan betul-betul menanggung jawab pekerjaan itu sehingga di sini dapat menunjang keuangan dan kehidupan Libra lebih bagus lagi. Dan di dalam kategori ini adalah seorang Libra merupakan sosok yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021. Dan selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Three of One ataupun tiga tongkat Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang di angka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April Seorang Aris mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 yang tidak pernah ia sangka dan tidak pernah ia duga Di sini seorang Aris juga menerima ataupun mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih dari satu namun itu hanya berjumlah tiga. Namun, dalam tiga pekerjaan ini ia lakukan akan selalu menunjang kehidupannya semakin bagus lagi, dan keuangannya akan semakin meningkat di tahun 2021. Di sini digambarkan juga bahwasanya seorang aris menerima pekerjaan itu dan mengerjakannya satu persatu secara tekun dan penuh tanggung jawab. Di sini juga seorang aris mengerjakan pekerjaan itu satu demi satu sampai selesai dan disinilah seorang aris dikategorikan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021. Yang dimana seorang akis tidak pernah membayangkan mendapatkan pekerjaan yang sangat besar ataupun job yang sangat besar artinya di dalam keuangan serta kehidupannya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Ka Secara umumnya page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 dengan mendapatkan tiga pekerjaan ataupun tiga tawaran pekerjaan yang sangat besar dan menunjang keuangan serta kehidupannya akan sangat bagus yang dimana seorang anak aris sendiri mendoakan dan mendukung seorang aris untuk bekerja lebih giat lagi dan lebih fokus sehingga di sini kehidupannya akan semakin bagus di tahun 2021. Dan the kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan tiga pekerjaan ataupun tiga job yang sangat besar, yang dimana pekerjaan itu sangat berarti di dalam kehidupannya. Dan di sini dukungan seorang anak serta doa seorang anak kepada seorang aris akan terkabul di tahun 2021. Dan doa di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya di tahun 2021 di mana seorang Aris harus betul-betul dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ataupun job yang sangat besar yang sangat berarti di dalam kehidupannya dan di dalam kategori ini seorang Aris akan penuh berhati-hati di dalam bekerja sehingga menunjang keuangannya semakin meningkat dan disinilah seorang Aris dikategorikan mendapat rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu jodok yang keempat dan kartunya adalah five of cup ataupun lima piala untuk zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini digambarkan seorang Gemini layaknya seseorang yang memiliki trauma di masa lalu di dalam segi keuangan di sini juga digambarkan bahwasanya sebelumnya seorang Gemini akan sangat sulit mencari rezeki ataupun mencari keuangan dan di tahun 2021 ini seorang Gemini akan dikejutkan dan tidak pernah menyangka bahwa saatnya keuangannya sangat meningkat drastis dan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak. Di sini digambarkan seorang Gemini sedang murung itu diartikan ia mendapatkan keuangan yang sangat susah di tahun sebelumnya. Namun di tahun ini seorang Gemini akan sangat bahagia itu dikarenakan seorang Gemini mendapatkan perhatian dan doa dari pasangan, dan seorang Gemini mendapatkan suatu pekerjaan ataupun mendapatkan suatu rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 yang sangat berarti dan yang sangat menunjang keuangannya lebih bagus dan menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan rezeki yang ia dapatkan ini tidak pernah dibayangkan oleh seorang Gemini sebelumnya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya, kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021, di mana di sini seorang Gemini tidak pernah membayangkannya. Dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun merupakan sosok yang sangat berperan penting di dalam kategori yang memberikan rezeki ataupun pintu rezeki kepada seorang Gemini di tahun 2021. Dan jika kartu reward kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, Seorang zodiak Gemini tidak pernah membayangkan akan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021, sehingga di sini seorang Gemini akan sangat terkejut. Dimana seseorang yang usianya di bawah 30 tahun sangat berperan penting dalam membuka pintu rezeki, ataupun melakukan usaha membuka pintu rezeki seorang Gemini sendiri, dan di sini sosok seseorang tersebut adalah sahabat karib seorang Gemini sendiri, dan The World di sini menggambarkan kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Gemini untuk memperbaiki kehidupannya. Lebih bagus lagi dan memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Sehingga di sini seorang Gemini akan sangat terkejut di mana di dalam kategori ini seorang Gemini mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di tahun 2021 yang sangat menunjang kehidupan dan keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra.